,What, what? Ini lagi di mana, Mas? Eh? Lagi di mana? Ini lagi di Matese, Mas. Matese ya? Apa Kulon, garang, padan agak ngidul sih. Nih, aduh, ayo, dari Tenang, aku nyemprot. 啊喲馬啊 <今晚等一下檢查理。笑> tentang Tenang oj njip ya. naik kameraku jae. Bu, Eh, tenggelam. Astah, bisa lancar. Kok Rauh hey, itu, ini siat hidup Sambil menyerang, menyerang, Hai nih ya Kita ngomong si ke desa Orang dong Cuci Praci Tangkem kan perawatan ini normal ya, eh? ya. Normal <tik>. <tik>. Jokowi ya, sekarang mulai, mulai Noel. Dok, sama ya? Coba nih, ceweknya video nih, Tengah Yeah. <laughs>